from the front all the way to the back. disutup nih bukan botol caplang Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share beberapa info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Mulai dari info kilat besok terbaru, info lanjut bundle baru sampai dengan skin masker terbaru dan lain-lain. Oke, okay. yang pertama ada info lanjut mengenai Weapon Royal terbaru Jadi telah dikonfirmasi bahwa hadiah dari event Weapon Royal besok tepatnya tanggal 16 Desember Akan memiliki hadiah utama skin terbaru dari senjata treatment sniper Iceborne dan skin senjata M249 atau Bram untuk bagaimana full tampilan dan statistik dari skin treatment sniper ini sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya cuy Sedangkan untuk skin senjata M249 ini memiliki nama M249 Firebonds Untuk desain tampilannya masih 11-12 dengan skin-skin senjata gratisan pada umumnya Yang dimana tidak ada animasi atau desain bentuk yang spesial dari skin ini jadi yang beda itu hanya dari segi tema dan warnanya saja Untuk statistik dari skin M249 ini adalah Red of fire plus 1, akurasi plus 1, dan untuk magazinnya min 1 Yang kedua Ada background perilisan karakter baru Nairi. Yang ketiga Ada banner dan avatar baru Yang pertama ada banner baru Nevasca Yang artinya badai salju Spesial event Winterland Yang kedua, ada dua avatar baru spesial karakter. Nairi ini untuk tampilan dari avatar yang pertama, dan yang ini adalah tampilan dari avatar yang kedua. Yang keempat, ada tampilan Select Mode Battle Royale map baru Alpin. Yang kelima, ada tampilan set bandel ponik atau paket wolfrah untuk karakter cowok saat berada di in-game Free Fire. <tik> Yang keenam, ada skin masker terbaru render cover match Untuk desain tampilannya sini lumayan lah ya buat menambah skin masker default kita Yang dimana skin masker ini memiliki warna dasar merah terus ditambah dengan desain logo kepala kambing berwarna putih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 gua adisi dua, siap dulu sampai jumpa di info info update terbaru dari game Free Fire battleground salam update Nope! Nope! Yeah. <laughs> <laughs> Ow... Oh. Thhff